Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama Muzakir Sahabat Guru PAI Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini Alhamdulillah, salatu selamu ala rasulillah. Baik pada kesempatan kali ini Kawan-kawan sahabat PAI yang sangat berbahagia Saya akan membuat tutorial cara menginstal Aplikasi IsiSketch silahkan ikuti langkah-langkahnya melalui uh, tutorial berikut ini pertama kita buka uh, master aplikasi Easy Sketch Pro 3 yang akan kita install ini adalah Easy Sketch Pro 3 ini file instalasinya, ekstensinya application ini aplikasi ini ada ekstensi exe yang hanya bisa terbaca di Windows. Terbit dua kali. Tunggu sampai ada eh, perintah. Kita pilih yes. Kemudian next. kemudian next lagi. Yes. next kita pilih create desktop icon supaya muncul pada saat selesai di install muncul di desktop icon uh, untuk menjalankannya install kita pilih sampai instalasi uh, isi sketch pro 3 ini selesai disini akan muncul uh, akan muncul Finish kalau sudah selesai. Aplikasi ini kawan-kawan sekalian eh, biasa digunakan pada saat eh, kita ingin membuat animasi animasi di papan tulis di LCD proyektor di PowerPoint. Jadi eh, ini untuk membuat Berbagai macam bentuk tulisan tangan, gambar seakan-akan ada tangan kita yang menggambar di papan tulis seperti itu. Oke, okay, sampai di sini uh, kita jangan jalankan dulu. Kita jangan karena masih ada pengaturan berikutnya, kemudian pilih finish. Setelah itu, kita kembali ke file. Berikutnya, ini ada patchnya. Kita atur lagi di sini patchnya, nah, kemudian isi sketch. Pro, kita klik dua kali lagi. Nanti kita akan digiring. Kemudian, ini kita klik patch. Kita akan cari uh, file nya sketch file ini ya, sketch ini vokal, indus, cari isi sketch kita cek di ini, ini isi sketch kemudian ada isi sketch pro 3 kita pilih ini oke, okay. successfully kita keluar, lalu kemudian setelah itu kita cek di local disk, kemudian program files kemudian isi sketch pro 3 selanjutnya ini eh, si sketch ini kita download saja eh, kemudian ini kita rename hapus ini si sketchnya ketiga komentar oke sudah saatnya sekarang kita akan menjalankan isi sketch kita akan coba ya launching bismillahirrahmanirrahim isi sketch pro 3 ini nanti kita ubah saja ini. alhamdulillah sketch ini eh, berhasil ya kita coba cek gimana eh, pas sudah bisa kita coba preview nah, ini dia berhasil nanti akan seperti tampilannya seperti ada gambar yang me, meng, apa, tangan yang menggambar gitu ya segera demikian tutorialnya uh, untuk aplikasi isi sketch ini selamat mencoba terima kasih atas perhatiannya jangan lupa like and subscribe pada channel Muzakir Sahabat Pai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh